belanja hemat untuk satu mingguan budget Rp50.000 dan 100.000 tips belanja hemat untuk satu mingguan dapat dijadikan acuan sebagai cara hemat belanja mingguan kamu bisa membuat daftar belanja sesuai kebutuhan misalnya daftar belanja mingguan Rp50.000 daftar belanja mingguan 100.000 atau jumlah lainnya semakin hari kebutuhan pokok mengalami kenaikan, jika tidak berhemat bisa saja kekurangan uang untuk belanja keperluan. Oleh karena itu, penting sekali mengetahui tips belanja hemat untuk satu mingguan atau bulanan. Tentu saja supaya pengeluaran bisa lebih tertata dengan baik. Terlebih lagi bagi kamu yang tinggal di perkotaan di mana harga kebutuhan pokok cenderung lebih mahal. Semua kebutuhan pokok harus dibeli. Meskipun ada pula yang memanfaatkan balkon atau dapur untuk menanam sayuran atau bahan bumbu masakan. Sebenarnya memahami cara belanja lebih irit dan hemat wajib diketahui pengelola keuangan keluarga, baik di perkotaan maupun desa. Mengingat kebutuhan, tidak hanya soal kebutuhan pokok. 8 cara hemat belanja mingguan. Kamu mungkin seringkali melakukan pembelian barang yang sama sekali tidak berguna atau melebihi anggaran yang seharusnya. Memahami tips belanja hemat, untuk satu mingguan dapat meminimalisir kejadian tersebut. Berikut delapan cara hemat belanja mingguan agar lebih terencana. 1. Menetapkan budget. Setiap kali selesai gajian, uang tersebut akan dibagikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan. Baik biaya pendidikan, listrik, sewa tinggal kebutuhan pokok dan lain sebagainya menetapkan budget selain dapat melakukan perencanaan juga bisa meminimalisir kekurangan misal penetapan awal satu pekan hanya 200.000 ternyata lebih sehingga uang untuk belanja minggu depan jadi berkurang dua membuat rencana menu makanan sepekan ke depan menu makanan yang dibuat selain untuk menghemat yaitu supaya tidak merasa bosan dengan menu yang serupa setiap hari. Walaupun bahannya sama, kamu bisa menambahkan bahan lain untuk mengubah olahan. Membuat rencana menu masakan satu minggu ke depan dapat memberikan berbagai manfaat. Salah satunya memasak makanan favorit keluarga yang sudah didiskusikan sebelumnya. Jadi tidak perlu bingung lagi, Memikirkan menu masakan setiap hari. 3. Belanja di pasar tradisional. Tips belanja hemat untuk satu mingguan selanjutnya, ialah dengan membeli kebutuhan di pasar tradisional. Karena seringkali harganya jauh lebih murah. Mungkin memang jarang orang mau pergi ke pasar mengingat tempatnya yang dianggap kotor. Akan tetapi, sekarang banyak pula pasar tradisional, yang bersih dan tertata untuk kualitas bahan bumbu dan sayuran tidak kalah dengan di supermarket kamu dapat memilih yang paling bagus serta segar sebab lebih banyak pedagang lebih banyak pilihan 4 membuat list dan membawa uang pas list belanjaan yang kamu buat akan menekan keinginan belanja yang tidak dibutuhkan apalagi kalau membawa uang pas tidak mungkin berutang di pasar. Jadi kamu pasti memilih mengurungkan niat meskipun sangat menginginkannya. Namun jangan membawa uang terlalu pas sesuai perkiraan. Lebihkan sedikit untuk berjaga-jaga, barangkali ada kenaikan harga. 5. Belanja saat diskon. Siapa yang tidak menyukai diskon? Baik tua atau muda, pasti akan memburu barang jika terdapat diskon. Nah, Biasanya ada swalayan terkenal di kota tempat tinggal yang akan memberikan diskon di hari tertentu saja. Untuk mengetahuinya, kamu bisa mengecek melalui media sosial atau spanduk tulisan di depan toko. 6. Bandingkan harga. Cara belanja mingguan adalah bandingkan harga bahan makanan dari satu toko ke toko yang lain. Hal ini sangat penting dilakukan saat belanja offline. Pasalnya, selisih harga 1000 5000 pun akan sangat berpengaruh pada total belanjaan kita. Untuk itu, pastikan kita membeli barang belanjaan yang dibutuhkan, dengan kualitas yang bagus, tetapi dengan harga yang murah. Jika menemukan toko yang memberikan harga murah, kita pun bisa berlangganan dan berkesempatan dapat harga spesial. 7. Jangan terlalu fokus pada merek. Dengan berbelanja di supermarket, Moms akan melihat deretan produk dari berbagai merek, dari yang belum pernah didengar hingga merek terkenal. Dalam membeli sesuatu, bijaklah dalam memilih suatu produk. Moms dapat memperhatikan kualitas barang daripada merek yang memproduksinya. Produk dengan merek terkenal tidak selalu memiliki kualitas produk yang lebih baik dari produk perusahaan skala kecil. Merek suatu produk juga tidak menjamin kecocokan saat menggunakan atau menggunakannya. Jika berbelanja produk bulanan seperti gula, beras, minyak goreng, moms pasti tahu produk mana yang berkualitas baik meski tidak memiliki merek terkenal. 8. Gunakan alternatif makanan. Alih-alih daging mahal, cobalah kacang lentil, telur, selai kacang, tahu, dan ikan kaleng, salmon, tuna, atau daging kepiting. Biasanya dapat menemukan harga yang baik pada biji-bijian termasuk gandum, beras merah, dan barley. Ubi jalar dan putih adalah pilihan isian yang murah. Buah dan sayuran beku, kaya nutrisi dan lebih murah daripada beberapa versi segar. Daftar belanja mingguan Rp50.000. Meskipun kamu tengah berhemat, Bukan berarti tidak bisa makan enak, apalagi memaksakan diri dengan hanya makan-makan, sebungkus mie instan setiap hari. Dengan membuat daftar belanja mingguan 50 ribuan, kamu tetap bisa membuat makanan sederhana, yang sehat dan enak, kok. Selain bergizi, makanan yang dibuat akan tetap menggugah selera, jika kita pandai memadu Tenang dengan tips belanja hemat untuk satu mingguan kamu tidak akan kelaparan. Berikut contoh daftar belanja mingguan Rp50.000 yang bisa kamu jadikan patokan beras 1 kg 10.000 telur setengah kg 13.000 tahu sebungkus 5000 tempe 5000 cabai 5000 Bawang merah dan putih 5000 sayuran hijau 2000 sayur kol atau kubis 3000, tomat 2000, total 50000. Dengan belanjaan tersebut, kamu bisa memasak makanan sehat seperti telur dadar berisi sayuran, tahu dan tempe goreng, atau bisa juga digeprek dengan sambal korek, orak-arik kubis, dan lain-lain. Jika ingin variasi lain, tahu bisa dibuat sop ala makanan Korea yang sekarang viral. Sebenarnya untuk beras dan telur mungkin tidak akan habis dalam sepekan. Maksimal biasanya sampai 15 hari untuk anak kos yang tinggal sendirian. Akan tetapi, mungkin saja bisa kurang kalau terdapat banyak anggota keluarga. Apabila kamu sendiri, jatah belanja bulan depan bisa kamu pakai untuk membeli bahan lain. Seperti roti tawar, wortel, Ayam dada seperempat yang diungkep lalu disimpan di kulkas untuk campuran omelet. Mengapa dada? Karena dada memiliki protein tinggi yang dapat memberikan efek kenyang bila dikonsumsi. Daftar belanja mingguan 100.000. Jika kamu menetapkan budget belanja mingguan sebesar 100.000, maka bahan yang dapat dibeli bisa jauh lebih banyak dan variatif. Selain kenyang, hemat tetapi juga menyehatkan. Di bawah ini contoh daftar belanja mingguan 100.000 yang bisa diikuti. Beras 2 kg 20.000. Telur 1 kg 25.000. Dada ayam seperempat kg 10.000. Tempe 5.000. Wortel 3.000. Buncis 5.000. Labu siam 3.000. Toge 2.000. Tahu 5.000 cabai 5000 brokoli 10.000, bayam 5000 tomat 2000 total 100.000 daftar belanjaan di atas dapat diaplikasikan untuk 2-3 orang menu makanan yang dapat dibuat mungkin hampir sama seperti yang dijelaskan pada daftar belanja mingguan Rp50.000 namun dengan porsi lebih dan penambahan bahan makanan Mungkin ada yang memperhatikan kenapa hampir semua bahan makanan yang dalam list mengandung protein. Sebab bahan yang mengandung protein tinggi dapat membuat perut kenyang lebih lama sehingga mencegah timbulnya cepat lapar. Selain sehat, protein dapat membantu pencernaan lebih baik. Sangat direkomendasikan untuk kamu yang mau diet atau sedang diet. Itulah tips belanja hemat untuk satu mingguan yang bisa dijadikan inspirasi. Kamu bisa menyesuaikan sendiri berdasarkan jumlah anggota keluarga dan budget bulanan masing-masing. Namun pastikan konsumsi makanan yang sehat dan variatif.